Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam bersama kembali Salam SDG Desa Salam Kita bertemu di ruang Kakak Desa Kita makin cakap Desa makin, makin, makin Dan saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran sobat-sobat desa sobat kegiat desa Perangkat desa dan kepala desa Dan tentunya adalah Tepat pegiat desa dan seluruh tenaga pendamping profesional Kementerian desa pembangunan desa tersebut. tentunya ada hal yang menarik di pagi hari ini nanti kita akan diberikan menu yang lebih sedar lagi menjelang ibadah puasa dari beliau Pak Ibat sebagai kepala BPI kemendis, yaitu tentang kekayaan data desa lebar. Sebelum uh, ke sesi yang hari ini beliau Pak Ipan tentunya kemarin coba-coba uh, SDT itu sudah bisa merangkum ataupun membuat uh, apa namanya sebuah kesimpulan bahwa ini ada hal-hal yang menarik bahwa di data level bisa yaitu kekayaan pada data warga. Marin sedikit ada sebuah list yang kita bahwa data warga itu satu kekuatannya kepada Bnba dan Bnba itu ada apa, list, uh, data yang kemarin disampaikan uh, dan yaitu Bnba uh, berbasis warga dari Mesin Desa, yang kedua adalah dari BPKS, yang ketiga adalah BPKH, dan terakhir dari Rentenista. Tentunya ada yang menarik di sini bahwa data-data tersebut akan berpengaruh bagaimana nanti akan bersinergi dan itu dibutuhkan oleh pendataan di keluarga. Dan sambil kita menunggu, mungkin ada beberapa teman atau sahabat desa yang akan apa eh, namanya pengalaman katanya dengan pendataan data etikitisah -etik banyak itu yang pertama adalah data dasar untuk ya, pendataan bagi rekan-rekan enumerator. Eh, Assalamualaikum Pak Iwan. Pak Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kasih. Tapi nunggu nunggu, nunggu apa Pak? Uh, selamat, Pak Ini ada beberapa hal, Pak Ipan kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Ipan. saya mencoba untuk uh, buka kembali apa yang menjadi kekayaan uh, data desa level keluar. Ini yang menarik ya. adalah uh, bagaimana sih sebetulnya uh, desa itu bisa membaca yang menjadi sebuah capek ya Data SDT 11 Yang berbasis Data level Keluarga Dan kayaknya yeah. ini Karena kan banyak sekali pendataan Kalau yang di P3KI itu berbasis uh, nik individu Tetapi di kita Dendil, Untuk menyelesaikan uh, kemiskinan uh, CPT 1 adalah berbasis keluarga Nah untuk itu uh, yeah. tapi, Terus sobat di desa mohon pencerahannya Dan tentunya Bagi pemerintah desa Menantikan untuk kekayaan Data desa level 4 Saya persisakan Pak Iman Ya terima kasih Pak Iman, Pak Iman desa sekalian Jadi Apa namanya Memang salah satu hal yang Perlu kita tekankan Adalah bahwa Pertama Membangun desa dimulai Dari data jadi uh, karena itu itu adalah satu tahapan baru yang yang memang di, uh, apa namanya, itu ditunjukkan melalui peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Jadi seperti kita kemarin sudah diskusikan di hari Senin waktu itu dengan Ustadz Sam itu. Ya kita mulainya dari data, kemudian dengan Cai Tong kemarin itu kita menunjukkan bahwa sekarang ini adalah satu masa di mana data by name by address itu justru ternyata malah banyak. Ini kondisi yang belum pernah terjadi dia sebelumnya. Dan jangan lupa juga bahwa Sampai sekarang, misalnya kami pernah mewakili Bapak Menteri dalam salah satu acara di Surabaya, itu di sana para, ada para bupati, kemudian wakil gubernur dan sebagainya, itu masih belum bisa membayangkan bahwa, ya masih aneh lah, bahwa datanya milik desa, sehingga memerlukan satu izin, dari desa untuk bisa berbagi pakai data. Jadi ini satu, satu bayangan yang dari dulu juga itu disampaikan oleh berbagai kalangan akademisi kegiat desa, supaya desa punya kedaulatan data. Bentuknya bahkan sangat boleh dikatakan formal, karena peraturan Menteri Desa nomor 21 2020. Jadi tapi apakah itu sulit? Ya ternyata tidak juga. Karena sebetulnya eh, kepala desa toh kalau menurut eh, keputusan mahkamah konstitusi bagian dari pemerintahan daerah juga. Jadi kesepakatan para kepala desa kemudian disampaikan oleh bupati ke kementerian desa maka sama-sama pemerintah kabupaten atau kota itu memiliki Hak juga untuk mengakses data by name by address itu. Salah satu yang penting kalau bagi pemerintah kabupaten dan kota itu adalah untuk memenuhi standar pelayanan minimal dari berbagai aspek itu. Memang kita lihat bahwa data kalau langsung diambil dari masyarakat itu keunggulan utamanya adalah untuk memenuhi kesejahteraan uh, sosial ekonomi, bukan. Bukan terutama keunggulan untuk melihat Apa namanya itu eh, Ekonomi yang tumbuh dengan sangat tinggi Seperti itu Tapi lebih ke misalnya Kalau kita kan menyebutnya Ekonomi yang tumbuh dan merata Seperti itu Jadi memang aspek-aspeknya eh, Hampir selalu demikian Kang Iman Nah di hari ini Sebelum sebelum apa namanya itu sebelum kita uh, memasuki lebih dalam keinginan, itu sebagaimana pesan dari uh, Bapak Menteri Desa yang selalu ditagih hampir ya tiap hari uh, setiap kali kami uh, di kantor gitu kemudian ditagih mengenai sekarang sudah berapa APBDES yang sudah masuk ke dalam Monef Dana Desa Jadi uh, Ibu Kapus Datin membuat nota dinas kepada uh, Pak Yusra supaya menyampaikan hal itu juga kepada, kepada uh, tenaga pendamping profesional, karena memang ini uh, hal yang sangat uh, penting, terutama di awal tahun kalau kita Lihat posisinya, Kang Iman. Itu sepertinya sudah mulai mendatar. Jadi, kalau uh, seminggu yang lalu itu posisinya meningkat, ini kalau kita lihat sekarang posisinya sudah mulai agak mendatar. Jadi, kalau di hari uh, Jumat itu sudah hampir empat uh, ribuan, ya. Kemudian sekarang belum naik juga ke enam ribu, jadi memang sudah mulai mendatar. Dan seperti biasa dengan kalau sudah mulai mendatar itu ya berarti harus mulai uh, digiatkan kembali oleh ya nanti Pak Yusra dan rekan-rekan uh, beliau ini juga semakin banyak ini jadi yang sudah masuk apbd nya tapi belum dicek oleh mentor juga, sudah semakin meningkat ada 485 gitu kalau di hari uh, Jumat yang lalu itu baru sekitar 200 sekian gitu. ini sudah dua kali lipat yang belum dicek uh, oleh oleh mentornya. Kemudian yang juga kita perlu sering ingat sekarang adalah bahwa jumlah desa itu memang uh, naik dengan pesat gitu. Jadi dari tahun sebelumnya 74.962 yang mendapatkan dana desa 961 gitu. Sekarang dari 74962 4962 itu kemudian naik ke 75.265 desa. Masih di 434 uh, kabupaten kota Meskipun tentu saja provinsinya sudah bertambah ya. Jadi kalau dulu 33 3 sekarang provinsi yang di situ ada desa 36. Ini informasi-informasi pokok di tahun 2023 yang kita perlu sama-sama ketahui sehingga bisa punya bayangan 36, kabupaten, 36 provinsi 434 kabupaten 6.554 kecamatan dan jumlah desanya adalah 75.000 265 dengan konsekuensi kalau jumlah eh, desanya naiknya banyak yang belum dapat dana desa di tahun 2023 juga ikut banyak, gitu. karena angka ini muncul setelah penetapan eh, dana desa per desa kalau kita lihat ya jadi seperti itu Kang Iman untuk yang bagian monen eh, saya mengingatkan kita semua supaya uh, bibit sini harus segera diisi. Ini baru 7,5 persen. Kemudian, yang kedua adalah tentang uh, SDGs desa. Jadi, SDGs desa, kalau kita lihat di sini, isinya ya para pagi ini yang menambahkan, bukan untuk updating data, tapi menambahkan data ada 387 ratus delapan puluh individu. 157 kuesioner keluarga dan 3 kuesioner rukun tetangga Di hari libur ini ya. Jadi yang yang menarik adalah tetap bisa jalan sebetulnya. Dan sebetulnya eh, seperti biasa sudut pandang mikro Yang paling mudah tentu saja kita memulai dengan RT rukun tetangga Jadi keluarga di satu rukun tetangga Di Bojonegoro ketika saya ikut ke juga untuk apa namanya updating data gitu. Itu memang eh, tidak sampai apa namanya itu ketika kuesioner sudah ada ya, tidak sampai lima menit untuk memasukkan kuesioner individu itu yang memasukkan waktu itu salah satu sekdes ya sekretaris desa. Tidak sampai lima menit, kemudian di sekelilingnya itu para perangkat terutama adalah ketua-ketua RT gitu, kemudian kalau ini benar ini seperti ini jadi menariknya adalah di desa itu validasi itu bisa langsung dijalankan juga dan para ketua RT pada datang dan kemudian kalau ada angka yang aneh itu lalu kemudian ditanyakan oleh Pak Sekdes, Sekdes yang sangat mudah waktu itu ke ketua-ketua RT-nya, Benar ini yang ini, kemudian ini yang siapa, itu yang rumahnya di sebelah sana. Jadi sesuai dengan perkiraan Menteri Desa bahwa mengambil data pada level mikro itu memang sangat berguna, sangat berguna dan kemudian apakah benar-benar valid, yaitu buktinya langsung apa namanya ada ada pengecekan lapangan itu langsung bersama para ketua RT dan, dan ini bukan data yang abstrak tapi data yang, yang konkret, konkret langsung ketahuan siapa, siapa. Orang, orang itu siapa, siapa. kondisinya, kondisinya bagaimana. bagaimana seperti itu, itu. Jadi, jadi posisi, posisi per, per hari ini, ini iman rekan-rekan sekalian kemudian kalau, kalau kita, kita uh, uh, melihat ke, ke dalam sistem, sistem informasi desa karena kemarin Bersama Pak Menteri pada sore hari itu mendiskusikan Rotendau ya Kita coba cek kembali Rotendau Salah satu yang unik atau yang unggul dari Rotendau memang dia pencapaiannya itu datanya sudah 100% Bahkan mengoreksi data kan 100%-nya kita ambil patokannya dari Indeks Desa Membangun, desa karena, karena di situ data yang paling update dari desa. Jadi menurut data Indeks Desa, desa Membangun, itu di sini ada 134.000 ribu penduduk, penduduk Rotendao yang ada di desa-desa. Ternyata, Ternyata koreksi, koreksi dari di, uh, sistem informasi, informasi desa atau ini koreksi dari edisi desa 140.000 jadi ada beda hampir 6.000 warga lebih banyak daripada yang disampaikan di dalam data IDM kita mengetahui nanti di hari Jumat dua hari lagi data IDM itu data yang paling baru untuk monografi desa demikian juga di keluarga keluarga menurut IDM itu 33957 kenapa kita lihat IDM dan kemudian perbandingan dengan SDGs desa menjadi penting karena yang terpampang di kantor kepala desa yang ada di dalam buku resmi profil desa itu adalah data monografi desa IDM itu Kemudian, Kemudian itu kita ternyata, kita ternyata uh, posisinya, posisinya ada 4.000 lebih ya, sekitar 4.000 lah uh, keluarga, keluarga tambahan jadi, dari jumlah yang, yang ada di IDM. Di jadi jadi arti, arti pentingnya di situ. Pentingnya Dan kalau kita kalau lihat di sini, uh, updating data terakhir adalah kemarin Selasa 21, 21 Maret 2023 23, jam, jam 1 kurang seperempat ya. Kalau untuk data keluarga masih uh, uh, ketinggalan dua minggu yang lalu. Ya. Tapi itu update di 2023, RT-nya update-nya masih November 2022. Begitu juga data pada level desa. Jadi, kalau kita lihat di sana, yang menarik adalah bahwa kalau istilah Pak Menteri, kalau ada forum, sebaiknya Rotendao ikut berbicara. Kenapa Apa perlu ikut berbicara? berbicara? Ya, ya karena uh, di Rote saja, Rote Rote, Rote, Rote, Rote, Rote dan Dao itu kan berarti Dandau dua pulau ya. Pulau, ya. Itu dan jauh yang, yang tergolong wilayah, wilayah timur, timur itu pun ternyata bisa 100, 100 dengan 100 jumlah 130 140 000, ribu uh, jiwa. Tentu saja dari sisi jumlah itu jumlah yang katakanlah dibanding misalnya Bojonegoro yang 1,2 juta itu ya sekitar 10 persennya tapi semangat menyelesaikan data dan kemudian memenuhi bahwa datanya itu kemudian bisa bisa selesai untuk wilayah yang relatif tidak mudah gitu. itu tidak mudah bukan hanya Bukan hanya uh, fisik yang, yang jauh, jauh gitu, tapi, tapi juga uh, bahwa, bahwa di situ ada itu, apa itu wilayah yang luas itu ternyata uh, selesai, selesai juga. juga. Jadi, Jadi itu hal yang, yang uh, kiranya menarik, menarik untuk juga, dilihat lebih lanjut. Juga, nah, nah, kemudian, nah, kemudian nah, uh, satu, satu perbedaan, perbedaan di level Uh, konsep, konsep antara keluarga dan yang kemudian yang ada yang rumah tangga, rumah tangga kemudian ada yang juga uh, yang sifatnya individu atau warga keluarga. ini contoh yang paling mudah itu adalah bahwa di dalam uh, konsep, konsep keluarga, keluarga yang yang tadi, tadi kami iman itu kita melihat bahwa ada orang yang apa namanya itu memiliki hubungan. Hubungannya bisa dua, yaitu hubungan keturunan atau hubungan perkawinan. Itu konsep dasarnya begitu. Jadi keluarga itu eh, orang yang memiliki hubungan keturunan atau eh, perkawinan. Keunggulan dari kita menggunakan konsep keluarga tentu saja adalah bahwa di situ ada ikatan-ikatan sosiologis atau ikatan psikologis juga yang yang mengikat beberapa kelompok manusia. Jadi, kalau istilah dalam ilmu sosial kan kalau di bawah 20 itu konvensi saja tapi itu kita sebut kelompok. Makanya kalau ada apa namanya suami istrinya lebih dari 20 atau istri suaminya lebih dari 20 Itu membingungkan konsep keluarga Karena di atas 20 itu konvensinya kita sebut organisasi Masa itu organisasi para istri kan? Agak aneh gitu Itu konsepnya Keunggulannya juga adalah bahwa kita bisa mengetahui Kalau ada anggota keluarga yang di sana itu ternyata dia sudah pindah atau menetap di wilayah, di wilayah lain, lain kalau dia, dia masuk, masuk atau ikut dalam keluarga, keluarga dan, dan apa namanya itu, itu uh, konsep utamanya adalah, adalah dia masuk, masuk dalam kartu dalam keluarga, keluarga gitu praktisnya itu, di lapangan ya kemudian kita bisa, kita bisa ikuti, ikuti juga perkembangannya meskipun kita, kita tidak ke sana contohnya kalau ada warga desa yang, yang, yang di situ disitu dia uh, bermigrasi itu, menjadi, menjadi entah itu uh, apa namanya itu uh, pelajar atau di sana dia juga bekerja di tempat lain kita masih bisa mendapatkan data itu melalui pertanyaan uh, keluarga tentu saja juga ada kelemahannya kalau sekarang uh, dari adminduk itu uh, apa namanya itu uh, sudah ada perbaikan kalau sebelumnya salah satu kelemahan dari konsep keluarga itu terutama di masyarakat adat karena di masyarakat adat yang tidak mengenal pernikahan, satu hal yang, apa namanya, itu agak dalam tanda kutip, ya, untuk saat ini disebut uh, peoratif, ya, nuansanya negatif, karena itu asumsinya permisuitas, jadi ada orang berkumpul kawin mawin kemudian anaknya ini anaknya siapa karena yang lebih pasti adalah lahir dari rahim ibunya maka yang menjadi kepala keluarga selalu ibu gitu. jadi di, di dalam kartu keluarga masyarakat-masyarakat adat itu yang tidak yang oleh negara tidak tidak dikenal menikah itu versi negara tapi tentunya mereka menikah versi adat mereka itu Kepala keluarganya ibunya Kemudian dan ada anak-anaknya Anak-anaknya ya dari ya, ibu Terus bagaimana suaminya Suami, ya, suami versi si adat itu, itu Di dalam kartu keluarga Masuk ke dalam, masuk ke dalam, kelompok, dalam kelompok Orang lain, lain Orang lain yang, yang hidup di sana, sana. Itu, itu, itu, itu sebelum Pak yang Sekarang sudah jalan, pindah jalan, Bukan jalan, lagi jalan, di jenis hidup itu Pada masa Pak Yudian itu Kemudian diakui bahwa mereka, mereka boleh menyebut ini suami dan, suami dan istri. Cuman saya, belum, saya pribadi, pribadi belum melihat mereka nanti kalau rekan-rekan kalian di desanya ada masyarakat, masyarakat adat atau apalagi ada suku terasing, terasing tapi terdata NIK-nya dan, dan kk nomor induk kependudukan dan, dan kartu keluarga. keluarga. Coba dicek apakah benar reformasi yang, yang dilakukan oleh Uh, Pak Yudan itu sampai itu ke desa-desa kita bahwa sekarang uh, suami dari keluarga masyarakat adat itu ya disebut suami bukan lagi orang lain di situ. Uh, tentu saja itu dianggap konsep yang kalau bagi bagi satu pihak itu konsep yang bagus kang. Kan, kan sekalian keluarga itu bagi pihak yang lain. Itu dianggap konsep yang buruk, karena pada waktu kita cek di lapangan, kita tidak bisa membuktikan orang itu. Jadi contohnya, ini anak saya lagi kerja di, misalnya kalau saya tinggal di Kalimantan, dia lagi kerja di Sulawesi. Dengan konsep keluarga kita bisa menanyakan. Tapi bagi pihak yang lain, yang lebih percaya bahwa pada waktu kita data ya harus kita lihat. gitu. Itu tidak dianggap tidak memenuhi syarat. Makanya kemudian dibuatlah konsep rumah tangga. Rumah tangga itu konsep aslinya orang yang hidup dalam satu dapur. Dulu dikira orang yang hidup dalam satu rumah. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa suku-suku di Indonesia ada juga yang hidup dalam satu rumah yang panjang rumah yang besar, beberapa yang besar, suami istri hidup, hidup di sana. Ya. Nah, Bagaimana kalau mereka, mereka masak bersama, sama, mereka, mereka semua bersama dianggap bersama satu rumah tangga. Gitu. Tapi kalau Bagaimana mereka masak sendiri-sendiri, sendiri, maka itu, itu uh, dianggap, dianggap berbagai bergeru, rumah tangga. Bagaimana kalau ada anak kos masing-masing makan sendiri? Gitu. Makan ya, kalau misalnya ada, ada satu rumah kos, kos ada lima mahasiswa makan sendiri-sendiri, ya dianggap rumah tangga itu itu, itu uh, versi yang menyetujui bagaimana kita melihat kondisi lapangan badan pusat statistik uh, karena karena dia karena harus, harus mengacu, mengacu kepada konvensi internasional, internasional maka mereka uh, lebih menekankan konsep rumah tangga sementara kita di sini konsepnya keluarga. Apakah mungkin, mungkin ada perbedaan? Ada perbedaan? Ya, ya, bisa ada perbedaan. Ya, ya. Makanya, nah, uh, salah satu ya. yang dipakai okay. itu Apat dari uh, Kepala, Kepala Pusat, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, Kementerian Sosial itu sempat tempat, uh, bekerjasama dengan Kementerian Desa, bagaimana kalau kita kalau padukan. Bahasakan. Jadi ada indikasi keluarga, dan ada, indikasi, keluarga, dan ada indikasi rumah, rumah tangga. Rumah. Dalam hal, hal indikasi rumah tangga itu adalah alamatnya. Jadi, ketika alamatnya sama maka dia, dia ada di satu rumah tangga ya. tapi kalau alamatnya beda mungkin dia tetap satu keluarga cuman cuman beda rumah tangga itu salah satu waktu itu cuman belum sampai terwujud sudah ada rancangan seperti itu tapi kerjasama itu dianggap apa namanya ya belum saatnya mungkin sehingga ya. tidak terwujud waktu itu rencananya menggabungkan dtks dengan belum, belum, belum ada SDC desa, ada SDC desa Waktu SDC desa. itu ya Jadi masih menggabungkan dengan SIPBM Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Itu mau digabungkan kalau di Kementerian Desa SIPBM itu basis keluarga Kemudian DTKS basis rumah tangga Nah apa kalau kelebihan rumah tangga Ya kita lihat faktual Sensus penduduk dan sebagainya itu Basisnya rumah tangga Registrasi sosial ekonomi tentu saja basis rumah tangga ya. karena apa namanya uh, dikerjakan oleh BPS. Makanya nanti uh, kerabat desa rekan-rekan sekalian dicek di masing-masing apa namanya datanya itu basisnya keluarga atau rumah tangga. Tidak terlalu penting untuk keperluan uh, apa namanya itu uh, keperluan praktisnya, tetapi itu Memang jadi penting untuk keperluan analitis. Apakah di Indonesia, bagaimana bisa mengatakan tidak terlalu penting karena total rumah tangga dengan total keluarga di Indonesia itu memang tidak berbeda jauh? Jadi, kita repot-repot memilih analitis ini. Ini sempat juga dalam beberapa forum diskusi itu. Wah kami karena tidak bisa, bisa menggabungkan data karena konsep kami rumah kita tangga kita sementara di keluarga ya itu kan kalau, kalau sudah mulai pakai, apa ya, namanya ya, patah harang seperti itu kan kita, ya, ke, kita kembali ke apa, ya, apa namanya argumen-argumen ya. lama gitu. ya, kalau, ya, kalau tidak bisa, bisa kecacauan nggak apa-apa kami pakai data kami. kami ya kalau, kami, kalau kita, kita, kita punya data jadi ketika Kementerian Desa, kemudian Desa, desa ya. sekarang Desa punya data, Desa, desa bisa mengatakan tidak ya apa-apa itu kami pakai data kami, seperti itu misalnya Tapi kalau Desa nggak punya data kan nggak bisa, bisa begitu. Gitu. Ya, jadi dua-duanya punya kelemahan juga perabat Desa Kang. Jadi kenapa, kenapa di Desa bisa, Kementerian Desa masih bisa, bisa menggunakan data keluarga karena lazimnya di Desa memang hampir-hampir hampir, ya tidak Jika ada misalnya gelandangan atau anak jalanan tapi kita, kita ketahui bahwa jalanan. menurut BPS 22 desa 22 di Indonesia, Indonesia itu sudah tergolong kawasan, kawasan perkotaan jadi, jadi apa namanya menjadi jadi, uh, penting di situ jangan-jangan oh, nanti uh, mulai ada gelandangan dan anak jalanan, jalanan. nah, nah Gelandangan dan ya, anak jalanan anak yang dia, dia misalnya tidak, uh, tidak menetap di satu di rumah, kan? dia, dia tinggal misalnya di sekitar di pasar, pasar, kalau pas pasar, pasar desa itu malam kosong itu, maka dia uh, di situ, tidur di, di, situ. di situ. Kemudian, kemudian bagaimana kalau, kemudian kalau dia misalnya di membuat rumahnya tidak tetap, tidurnya tidak tetap juga. juga tidak, nah itu masuk keluarga apa masuk rumah tangga nah disitulah uh, arti arti penting kita mengetahui uh, kelemahan konsep ini jadi pada waktu pak presiden jokowi menginginkan bahwa kemiskinan ekstrim di Benai coba lihat tuh di bawah kolong jembatan di di sini di situ begitu kan ya tapi itu kan kenapa nggak pernah masuk dalam penghitungan karena memang luput dari konsep keluarga dan luput dari konsep rumah tangga oleh sebab itu sejak awal di dalam pendataan SD desa, karena kita mengetahui kelemahan dari konsep tersebut, maka kita menggunakan kalaupun ada gelandangan dan bisa ditanyai di data saja dengan konsekuensi bisa jadi dia uh, tidak tinggal di desa kita gitu, jadi memang ada konsekuensi seperti itu, itu. Tapi, tapi sebagai manusia, manusia hidup di desa ya kita data. jadi secara analitis, analitis seperti itu, itu Kang Iman berapa desa, kemarin, desa uh, keluarga, keluarga rumah tangga kelebihan dan dan, dan, dan kelemahan dari masing-masing di lapangan gitu jadi ya uh, kan seperti biasa, biasa kalau kita cuma tahu kelebihan jadi kayak yang ya, pasti yang, yang benar yang saya, saya gitu. kalau kita hanya tahu kelemahan wah kan, itu salah, salah melulu itu gitu kan gitu. waktu, waktu saya, saya jadi akademisi, akademisi lebih fokus, fokus pada, fokus pada kelemahan <laughs> waktu, waktu menjadi birokrat, birokrat bukan berarti nggak tahu kelemahan tahu, tahu juga aku tapi aku lebih fokus, fokus pada keunggulan, keunggulan. tapi yang, yang penting yang kita tahu dua-duanya juga punya kelemahan jadi apa namanya kalau desa kita semakin maju mulai banyak pengemis gelandangan yang yang, yang yang tidak pasti, pasti. itu jangan, jangan sampai enggak diurus juga, juga. Jadi, jadi ide jadi dari Bapak, Bapak Presiden Bapak sebetulnya menarik siapapun Bapak didata ya. siapapun didata. didata bayangin kalau, kalau di kota, kota ya. jadi di waktu, waktu itu, itu diskusi dengan uh, Gus Halim Menteri Desa, Menteri Desa itu nggak apa-apa Gus kita pakai keluarga, keluarga. terus bagaimana Bapak dengan adanya gelandangan dan sebagainya ya iya ada Apa, di desa itu, ya. kemudian yang paling repot tentu saja bagi kelurahan bagi kelurahan yang ada di kota paling repot, tapi rekan-rekan kerabat desa jangan lupa kalau kita melihat apa namanya, kode kode desa dari Kementerian Dalam Negeri yang bulan November kemarin yang nomor 100.1.1 strip 6117 itu ada hal yang menarik. Coba kalau pas di tempat rekan-rekan kerabat desa sekalian. Karena di sana ada 23 dalam kode itu 23 kelurahan berubah kode menjadi desa. Ada 23 kelurahan berubah kode menjadi desa. Jadi eh, yang mengatakan, ya memang benar sih dari desa jadi kelurahan ada aturannya dari kelurahan jadi desa juga ada. Tapi belum pernah terjadi. Nah, di uh, kode desa terbaru itu uh, sudah ada itu. Sudah sudah ada, sudah terbukti ada uh, 23 kelurahan yang uh, menjadi desa. Nah, sekarang mungkin yang uh, masuk ke bagian detailnya Kang Iman Kerapa desa sekalian. Saya kira kita sudah sama-sama memahami apa data keluarga yang dimiliki oleh desa. Jadi dari dari SDG desa itu di data keluarga ada biasalah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Kemarin sudah di apa namanya dicek oleh Cai Tong. Jadi saya kira memang masuk akal dan teman-teman di Kementerian Desa sedang menyusunnya, yaitu Dusun. Karena itu komponen yang memang resmi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian nama, alamat, nomor HP, dan nomor telepon kabel atau rumah. Mengapa tetap ditanyakan nomor telepon kabel atau rumah? Ya. Karena sejak dulu, ini adalah salah satu indikator dari kawasan itu perdesaan atau perkotaan jadi meskipun ada nomor HP tapi ternyata BPS itu masih menentukan kawasan perkotaan dan perdesaan itu dari berapa persentase keluarga yang memiliki telepon kabel makanya kita tetap perlu memiliki ini bedanya adalah karena BPS itu berbasis potensi desa maka dia memang tidak mengetahui jumlah, tapi dan tidak mengetahui by name by address, tapi mengetahui persentase. Nah, kalau di sini kan mengetahui by name by address. Tapi toh di total nanti akan muncul berapa persentase keluarga di desa kita yang masih punya nomor telepon kabel. Jadi kalau rekan-rekan sekalian misalnya, uh oh, desa saya udah banyak fasilitas kok masih masuk perdesaan." Karena itu ada bisa di download dari webnya bps itu desa kita masuk kawasan perkotaan atau pedesaannya itu ya siapa tahu nomor telepon kabel kabelnya itu sudah hampir nol misalnya kalau di rumah saya misalnya ya sudah sejak berapa tahun yang lalu kita sudah tidak langganan lagi nomor telepon kabel karena memang uh, pertama tidak sudah tidak digunakan lagi yang kedua, rusak dan kemudian enggak eh, diperbaiki lagi juga, ya sudah. Berarti ya kita putus saja. Atau semuanya kita menggunakan nomor HP, internet ada di sana, dan sebagainya. Dengan risiko, keluarga-keluarga yang demikian itu kemudian menurunkan eh, persentase apakah menurunkan peluang dari desa kita itu menjadi, menjadi perkotaan jadi kemudian bisa turun menjadi perdesaan seperti itu. turun karena yang dimaksud turun itu skornya turun, karena kalau skornya tinggi itu perkotaan kalau skornya rendah perdesaan, bukan berarti desa lebih rendah dari kota bukan gitu, tapi itu skor saja jadi ada yang menanyakan kenapa perlu nomor telepon kabel ya itu, kenapa kita tidak bertanya apakah punya telepon kabel, ya dan tidak ya karena ini data mikro sudah data mikro kita nggak tahu berapa nomornya terus buat apa jadi data BNM address itu untuk menyatakan dia ya dan tidak itu sengaja pertanyaannya adalah realnya ada berapa realnya nomor telepon kabel atau telepon rumahnya berapa bukan bertanya apakah punya telepon rumah ya atau tidak bukan begitu karena kalau kita pakai ya atau tidak itu ya cocok kalau kita ingin melihat statistik agregat gitu, tapi, tapi tidak cocok itu. untuk data uh, mikro, by name, by address. Kemudian di, di bawahnya ada nomor KK, nik, jumlah anggota keluarga. Sebetulnya jumlah anggota keluarga itu kan bisa ditanyakan dalam kuesioner individu, kemudian di situ ada jumlahnya. Jadi di sini hanya untuk kontrol. Jangan sampai salah mengatakan jumlah anggota keluarga itu lima, suami istri tiga anak tapi kemudian pada waktu di kuesioner itu cuman suami istri dan dua anak saja anak yang ketiga kenapa yang enggak masuk? masuk Oh dia masih kecil nggak bisa ditanyain ya kesepakatan kita kalau kecil maka yang yang ditanyakan yang, ditanyakan, yang ditanyai adalah orang dewasa di, di sana jadi supaya kita bisa menjangkau apakah ada anak yang masuk PAUD. Ataukah dia belum masuk PAUD gitu. Ataukah masuk uh, sekolah dasar dan sebagainya. Kemudian permukiman ada milik sendiri kontrak sewa dipinjami dinas. Ini selalu ribut setiap tahun. Apa bedanya antara uh, bebas sewa dengan dipinjami dan sebagainya. Itu nanti aspek lain yang akan dibahas. Kemudian status tempat tinggal. Lalu luas lantai dan luas lahan. Kita ketahui bahwa luas lantai per orang itu adalah salah satu indikator global minimal 8 meter persegi untuk dianggap bahwa itu layak sebagai hunian 8 meter persegi per orang jadi eh kerabat desa sekalian cek rumahnya rumah tinggalnya jangan tanahnya tapi rumah tempat tinggalnya tanahnya mungkin luas tapi rumahnya misalnya ukuran 36 Di situ ada satu ayah satu ibu tiga anak berarti 55 kali delapan minimal harusnya bukan ukuran 36 tapi ukuran 40 meter persegi karena minimal adalah delapan meter persegi per orang kemudian jenis lantai ya Nanti ini ujung-ujungnya kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya yang ingin dituju dengan jenis lantai kemudian dinding dan sebagainya, itu adalah aset ya. Jadi rumah atau keluarga atau rumah tangga itu yang punya aset. Nah, kenapa kemudian lebih banyak ke rumah ya itu ada tradisi uh, keilmuan tersendiri ya. karena dari awalnya dulu itu kita uh, mulai menyusun di tahun 90-an itu data mengenai keluarga jadi ketika ada beberapa kritik kemudian apa namanya eh uh, Menteri Kesejahteraan Sosial waktu itu, itu membuat data keluarga itu kemudian dulu ada data pra-KS atau pra-sejahtera data KS-1, Sejahtera-1 seperti itu dan itu sebetulnya juga, apa namanya itu ada maknanya juga sebetulnya, karena memang dianggap bahwa salah satu kritiknya kan kalau kita kalau kita menghitung kemiskinan itu kan seakan-akan orang miskin tidak saling bergaul jadi seakan-akan orang miskin itu hidup individualis gitu padahal ya tidak seperti itu ya. orang miskin tidak tidak hidup uh, menyendiri seperti itu tapi dia hidup dalam satu uh, wilayah gitu. satu satu ikatan-ikatan uh, sosial nah ikatan sosialnya itu adalah keluarga dan dan yang sering di diluput dari perhatian adalah kalau dia punya aset di dalamnya jadi uh, yang kemudian terkenal uh, sampai kemudian penulisnya dipanggil oleh presiden waktu itu uh, Susilo Bambang Yudhoyono itu Fernando de Soto the mystery of capital ini isinya adalah uh, tentang bagaimana orang miskin itu sebetulnya punya kapital cuman kapitalnya itu selama ini tidak diformalkan karena itu kemudian tidak terasa sebagai kapital jadi contohnya adalah rumah kalau dia tidak disertifikatkan maka kemudian atau menjadi dapat IMB dan sebagainya begitu, maka belum bisa jadi kapital. Yang diberi contoh di situ, misalnya kalau mau pinjam uang ke bank atau disekolahkan istilahnya, disekolahkan di bank itu uh, bisa, gitu tapi agak ya, bisa ya kan? Nah, karena itu sejak saat itu muncullah penguatan ide bahwa oh kalau gitu memang sudah benar kita melihat dari rumah. Dan kemudian kalau rumah itu ada uh, Kredit dari perbankan dan sebagainya. Jadi karena itu kemudian menjadi rumah dan ini punya konsekuensi panjang. Misalnya kemudian oh kalau gitu cara menanggulangi kemiskinan ya membangun rumah layak huni kan seperti itu. Jadi ini konsep-konsep yang uh, dari kritik-kritik terhadap konsep baku di tahun 80-an akhir kemudian di tahun 90-an bahkan pemerintah mengadopsi itu menjadi prakas KS1 dan sebagainya. Kemudian ternyata dunia juga sama, Hernando de Soto merumuskan bahwa karena jumlah orangnya banyak, yang miskin banyak, ya. kemudian yang tadi yang tidak disertifikasi itu sebetulnya banyak juga. Jadi dalam hitungan de Soto itu ramalannya itu bahwa ternyata kapital orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Gitu. Karena jumlah orang kaya di dunia sedikit. Jadi eh, orang miskin karena kecil-kecil tapi dijumlahkan banyak. Jadi kalau ada program sertifikasi lahan, IMB, dan sebagainya itu sangat menguntungkan orang miskin. Sekarang kita mengetahui bahwa itu benar, tapi ya tidak sepenuhnya juga. Karena begitu ada sertifikat, lebih mudah diagunkan ke bank, lebih mudah juga eh, berpindah tangan. Gitu. Karena tidak bisa membayar, tidak bisa men ketika digadekan tidak bisa dibayar lagi untuk bisa sertifikatnya kembali, seperti itu. Atau kemudian tentu saja kalau di sebagian ya karena sertifikat itu ternyata bisa dipalsukan dan sebagainya. Jadi itu benar secara umum, tapi ya tetap ada kelemahannya di lapangan. Jadi ini lantai, tempat tinggal, dinding, jendela, atap, kemudian penerangan, lalu energi, ya. jadi penerangan energi ini kita ketahui ini aspek-aspek penting di dalam edesis desa. gitu Kemudian ada tambahan bahwa ada kayu bakar untuk sumber memasak ini, yang di situ, kalau di awalnya, ya kalau asal menggunakan kayu bakar, itu dianggap skornya rendah. Dulu pernah seperti itu. Tapi kini justru ketika ada aspek keberlanjutan itu, ya bagus kalau kita kayu bakar yang diambil sebagai sampah-sampah untuk untuk kegiatan-kegiatan. Jadi itu dianggap bagus karena kita menghilangkan sampah di lingkungan. Jadi itu juga perbedaan-perbedaan atau perkembangan dari konsep. Fasilitas MCK kita ketahui salah satu program yang penting adalah tidak ada lagi MCK di sepanjang sungai itu. Ya. Tapi terutama paling tidak MCK yang sifatnya untuk kelompok dan untuk untuk keluarga. Sumber air mandi, kemudian sekarang juga ditambah lagi sumber air minum. Bukan hanya untuk mandi, tapi yang lebih kecil lagi sehingga layak untuk diminum. Kemudian setelah itu adalah tentang akses pendidikan, karena ini level Uh, level uh, keluarga, rumah kumuh atau tidak kumuh ini ada aspek uh, secara sosiologis ini ada aspek uh, perasaan ya psikologis atau ada aspek yang sifatnya uh, tadi itu aktual. Jadi kalau rumahnya itu buruk dan sebagainya tadi itu atapnya, dindingnya dan sebagainya. Tapi, Tapi orangnya merasa dia tinggal di rumah kumuh apa tidak, nah, itu itu, itu penting, penting. Karena banyak pandangan penelitian sejak tahun 50 50-an itu bahwa di desa itu ada persoalan psikologi sosial. sosial. Rumahnya tiga, tidak layak huni, rumahnya tidak sehat. Tapi um, warga desa itu merasa bahwa dia tinggal di rumah yang sehat. Makanya di sini uh, desa, desa bisa, bisa mencek, mencek sendiri. sendiri apakah warganya ada yang tinggal secara objektif di rumah tidak sehat tapi secara subjektif masa tidak kumuh rumahnya yaitu kemudian fasilitas pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi pesantren seminari dan pendidikan agama lain fasilitas kesehatan dari toko obat apotek posyandu sampai ke rumah sakit akses tenaga kesehatan ini kita ketahui sering jadi problem terutama untuk menaikkan nilai indeks desa membangun karena di dalam tradisi potensi desa di apa namanya kuesionernya BPS itu disebut adalah tenaga kesehatan yang tinggal di desa tinggal kemudian dimaknai sebagai yang menetap di desa. Bukan Kaya dia yang, yang sekali-kali datang. Jadi uh, pernah uh, waktu, waktu itu di Kalimantan kami, uh, Barat, loh kami, kami supaya, supaya desa dari kabupaten, dari kabupaten, supaya dokter masuk, dokter masuk ke desa-desa seminggu sekali. Tapi, tapi kan nggak dihitung itu, dalam IDM. kan gitu. Makanya, Makanya sekarang kita, kita lihat dua hal. Yang pertama, jaraknya, jaraknya berapa? Kalau jaraknya nol, berarti dia tinggal di desa itu. Ya kan? atau jaraknya cuma beberapa nggak sampai setengah kilo beberapa beberapa meter saja berarti kan dia tinggal di sana jadi nggak usah ditanyakan apakah dia tinggal di desa itu nggak tapi indikasi jarak menunjukkan itu kemudian yang kedua waktu tempuh ya kan? kalau waktu tempuhnya itu cuma 5 menit sehingga di sini ditulis nol jam gitu ya berarti dia tinggal di desa kita dan terakhir adalah pandangan subjektif dianggap mudah atau sulit. Jadi ini ini pertanyaan itu adalah satu strategi untuk menjawab dua hal. Apakah dia sebetulnya tinggal di situ ataukah dia sebetulnya yang nggak tinggal di situ tapi mudah bagi desa untuk mengakses tenaga kesehatan. Nggak perlu tinggal di desa kita. Ngapain ada 419 desa di kabupaten kita terus harus ada 419 desa 419 dokter yang tinggal di masing-masing desa. Gitu. Kan kalau desanya berdekatan, ya berarti misalnya ada 5 desa, 1 dokter. Jadi 400 bagi 5 ya hanya butuh 80 dokter. Menyediakan 80 dokter daripada 400 dokter itu kan lebih mudah 80 dokter. Jadi ini apa namanya pertanyaan ini sebetulnya, dan kemudian nanti kita lihat jawabannya, itu sebetulnya untuk itu. Kemudian Uh, sarana transportasi ke beberapa lokasi tertentu. Ya. Jadi uh, ini pertanyaan yang penting kalau kita ingin melihat sebetulnya desa kita punya potensi maju apa tidak. Yaitu uh, pertanyaan tentang bagaimana akses sampai ke hal-hal pokok ya untuk bekerja, beribadah, berobat dan sebagainya. Kemudian uh, tentang program-program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Ada satu, ya ada satu apa namanya itu, ada satu pertanyaan tambahan yang ini nanti perlu kita bicarakan secara khusus mengenai rata-rata pengeluaran dalam sebulan, karena ini adalah perhitungan dari dari BPS untuk melihat pendapatan, ya. pendapatan diproksi dengan pengeluaran. Jadi tapi ini ada rinciannya sebetulnya, cuman uh, tidak dirinci di dalam kuesioner uh, kuesioner SD Desa gitu. Jadi uh, nanti kita akan bicarakan tersendiri mengenai hal ini. Nah bagaimana kemudian uh, hasil olahannya? Seperti biasa kita cek hasil olahannya itu di dalam SID titik titik titik Ide jadi rekan-rekan sekalian para pegiat desa pendamping desa sudah tidak masanya lagi menanyakan wah bagaimana saya mau menggerakkan desa wong saya tidak bisa mengakses dashboard SDGs ya memang sudah tidak perlu lagi wong juga tidak ada kegunaan untuk mendownload by name by address gitu karena sebagai pihak di luar Admin Desa kita tidak punya kepentingan untuk mendownload data by name by address maka ya cukup melihat ke dalam SID titik Kemen titik titik ID karena ini adalah uh, semua kekayaan data Desa yang bisa diakses oleh publik seperti biasa bisa diakses sampai level Desa dan kemudian di situ Uh, tidak perlu sampai level keluarga. Kalau saya ingin tahu desa saya sudah penuh apa belum? Uh, gimana saya mau ano, melihat desa saya sudah penuh datanya atau belum? Loh, di SID ya sudah ada juga. Ini yang kita lihat kan uh, Rotendau dari sisi satu kabupaten. Tapi dia tahu ada di sini berapa persen. Nanti di dalam SID juga akan kelihatan. Ini juga bisa kelihatan apakah uh, datanya dikumpulkan dari semua desa atau tidak gitu. Kalau belum semua desa berarti masih ada desa-desa yang belum mengumpulkan uh, data itu. Nah, kemarin data keluarga misalnya, kalau kita lihat di data desa tanpa kemiskinan, kalau yang di atas ini uh, data level ini kan jiwa berarti kan individu. Kemudian kalau di situ ada keluarga, nah ini keluarga penerima bantuan ada 5.000 misalnya gitu itu kemudian kita klik kalau kita admin maka daftar keluarga penerima bantuan itu tentu saja akan uh, muncul kita sambil menunggu itu karena 5.000 pasti agak uh, lama ya untuk lebih rendah, rendah lagi ini desa saya kisah kisah desa kelahiran ini kita coba kalau satu kisah desa kisah. kan sangat sangat mudah muda. jadi di kisah kelahiran saya ini misalnya kita lihat data keluarga tadi penerima SJSN penerima keluarga oh, enggak ada penerima bantuan jadi kita enggak bisa ngecek ya karena memang itu di wilayah kota Nah, di bagian bawah, ini kalau nggak muncul, jangan ragu-ragu, klik aja salah satu dulu, supaya dia uh, mencoba untuk uh, muncul. Gitu. Di sini keluarga, ya, ini ada keluarga yang, ya karena dia di tengah kota, ya memang tidak ada kesulitan akses, tapi ini ada satu keluarga sulit akses mencapai toko obat, gitu. seperti apa itu. ya nah, Jadi nanti bisa dilihat kenapa dia sampai sulit mengakses toko obat itu apakah ada kesalahan dalam penulisan ataukah dia apa namanya itu ada nah, sebetulnya memang sulit karena dia tidak bisa kemana-mana karena stroke dan sebagainya bisa seperti di wilayah kota ini memang agak sulit untuk bertanya soal dukun jadi kalau kita lihat di sini jumlah keluarga yang di data ya, itu mencapai cuma 396 keluarga. Jadi ini memang uh, cuma 23 persen dari, dari jumlah yang ada. Jadi tidak tidak terlalu bagus untuk menjadi contoh karena tidak lengkap. Tapi kita hanya perlu untuk kebutuhan um, dari 300 itu yang mau menjawab soal dukun cuma 129. Karena memang di wilayah ini... Uh, kalau kita ngomong soal dukun itu dianggap wah kuno banget itu, kemudian itu kafir, apa namanya uh, agamanya tidak kuat gitu. Ini kan wilayah-wilayah yang uh, apa namanya beragama relatif kuat. gitu Jadi ini ini contohnya yang menganggap uh, mudah. Gitu. Kita lihat tadi yang oh masih belum muncul karena uh, dia akan memunculkan 5.000 ribu oh ini ya akan memunculkan berapa tadi, 5.000 sekian ya. Uh, coba kita cek apakah bisa muncul sampai 5.000. Yeah. Oh banyak yang enggak terisi, tapi ada ada ininya cuman enggak ada gak ada namanya. Yeah. Ini 20.000 20 sekian. Yeah. Tadi yang ada namanya sekitar uh, 5.000 ya. Yeah. Oh sudah lebih malah ya. Yeah. Jadi nanti rekan-rekan bisa cek langsung, terutama admin desa. Kemudian bisa mengetahui di dalamnya siapa yang perlu mendapatkan apa namanya itu tadi 5.000 sekian jiwa yang perlu mendapatkan bantuan sosial. Tapi bisa dicek sebetulnya juga rincian orangnya. Karena di dalam Desa nomor satu ini kan ada siapa penerima BLT, siapa penerima bantuan-bantuan yang lain, kalau kita lihat di sini supaya nggak lama-lama bantuan untuk bekerja di 101 keluarga kelihatan seperti itu. Kemudian di ini aspek yang relatif banyak ya relatif banyak muncul di sini di samping yang keluarga ya. Misalnya di sini kalau pemerintah daerah ingin rumah tidak layak huni sebetulnya dia perlu menyediakan berapa gitu itu tergantung pada ininya kalau uh, ini kan yang jerami cuma 1.045 berarti kalau genteng itu uh, berapa satuannya gitu sehingga tidak tidak sama tidak terus kita akan membangun misalnya uh, total yang uh, yang paling banyak di sini kan uh, kayu 5.600 jangan terus kita uh, 5.686 kali 17 juta satu rumah tidak layak huni dapat bantuan 17 juta kali 5686 kan nggak begitu 555686 jangan kali 17 juta tapi disarankan kali kalau membangun tembok itu berapa juta misalnya membangun tembok itu sejuta gitu ya berarti uh, sejuta kali 5686 ditambah kalau genteng misalnya sejuta sejuta kali se 1445 ya kemudian kalau kemudian di sini tentang jendela jendela cuma 500 kita cuma lihat sekitar yang tidak ada tapi tidak berfungsi dan tidak ada ini sekitar 5000 juga berarti 5000 kali 500 itu ya sekitar 2 juta 500 an misalnya seperti itu sehingga bisa lebih efisien Membangun rumah tidak layak huni, bukan kemudian patokannya satu rumah 17 juta, enggak. Tapi ternyata ada yang cuma dapat sejuta karena cuma perbaikan dinding. Ada yang 2 juta karena dinding dan dan uh, jerami, ya. atap jerami diperbaiki. Ada yang ratus karena sekaligus memperbaiki uh, jendelanya. Misalnya seperti itu. Jadi bisa lebih efisien karena kita uh, melihat lebih lebih detil lagi seperti ini kemudian juga yang desa layak air bersih misalnya itu bagian nah kita pakai yang level desa saja supaya lebih cepat desa layak air bersih itu juga pasti di dalamnya itu muncul berapa keluarga yang perlu air bersih belum muncul kemudian Desa berenergi bersih terbarukan Ini juga akan Memunculkan Berapa keluarga yang masih membutuhkan Dukungan untuk listrik Seperti itu Jadi nanti rekan-rekan Kerabat desa sekalian Bisa mencek di masing-masing desanya Tapi ini salah satu Salah satu kekayaan Data desa yang sangat Tinggi untuk Melihat Apa saja olahan dari data keluarga. Eh, Kang Iman, Enggak terasa sudah jam 7 lebih lima ternyata. Kalau masih kurang nanti kita tambahkan untuk besok. Sambil saya cek pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kan. Oke. Terima kasih Pak Yovan. Ini satu hal yang uh, tadi saya singgungkan dikit adalah bahwa untuk mengecek bagaimana uh, kebutuhan data desa untuk keluarga adalah di satuannya jadi ya. kalau ingin menyelesaikan masalah di keluarga berarti kita lihat di capai 11 ada satuan keluarga dan ya. itu menjadi uh, saya mengucapkan terima kasih Pak Evan Kangen. Maaf. ini ada yang bertanya uh, soal miskin ekstrim apakah bisa muncul di, di SID ya itu bagian yang muncul di SID karena sebetulnya relatif mudah sih Lalu muda itu begini, begitu kita sudah tahu berapa jumlah warga miskin, ini warga miskin, ini di Rotendao misalnya. Kemudian warga miskin ekstrimnya berapa? Ini warga miskin ekstrim. Karena warga miskin ekstrim itu eh, dulu 80 dari garis kemiskinan kabupaten. Kemudian ada koreksi. Kenapa ada koreksi? Karena ada koreksi dolar. Nah ini yang agak enggak enak itu, karena ini kesepakatan global berbasis pada dolar gitu ketika nilai dolar naik maka jumlah warga miskinnya itu juga akan ikut naik kalau nilai dolar turun maka akan turun nah karena covid itu maka nilai nilai dolarnya itu terhadap kita itu dolar melemah kemarin waktu waktu apa namanya itu PBB Badan PBB yang mengelola ini mengeluarkan berapa uh, parity power processing-nya itu lebih rendah. Sehingga angkanya tidak 80 tapi sudah turun sampai uh, 70-an persen. Gitu. Jadi ini angka kemiskinan ekstrim dan ini angka miskin, supaya kita tahu. gitu. Tapi kembali diingatkan bahwa ini basisnya adalah pendapatan. Dan di mana-mana kalau basis pendapatan itu ya orang miskinnya jadi lebih banyak gitu ya kemudian nanti apa namanya indeks ininya ketimpangannya juga akan lebih tinggi itu beberapa konsekuensi karena ketika orang ditanya soal tingkat pengeluaran itu yang bisa menjawab lebih banyak orang miskin dibanding orang kaya karena orang kaya itu ternyata apa namanya itu sulit bagi sulit bagi bagi apa namanya itu Kang Iman, sulit bagi pendata untuk masuk ke rumahnya orang kaya tapi lebih mudah bagi pendata untuk masuk ke rumahnya orang miskin itu ada satpam dan sebagainya. Jadi konsekuensinya akhirnya jumlah jumlah apa namanya garis kemiskinan juga relatif lebih rendah kemudian apa namanya itu apa na, ketimpangan juga lebih rendah nah di wilayah yang di mana orang kaya pun bisa ditembus misalnya melalui perpajakan itu ya tinggi jadinya tinggi apa namanya itu uh, baik kemiskinan maupun ya relatif lebih tinggi lah, garisnya lebih tinggi dan kemudian ketimbangan juga lebih tinggi begitu kang iman tambahannya nanti yang pertanyaan lain uh, besok kami uh, jawab kang iman oke terima kasih pak evan dan tadi sudah selesaikan bagaimana kita melihat uh, data kemisian ekstrim dan juga melihat data...